Saat emosi, Iris Bella bisa meluapkannya ke Iris Bella. Mengaku sudah lama menjalani kegiatan olahraga Muay Thai meski sibuk, Iris Bella selalu meluangkan waktu untuk berlatih seminggu sekali di lokasi syuting. Rupanya, olahraga Muay Thai dijadikan Iris Bella sebuah luapan emosi saat sedang kesal. Kalau Muay Thai tuh... Kalau lagi emosi atau apa, bisa sekalian dikeluarin", ucap Iris Abela di kawasan kebagusan, Jakarta, Rabu, tanggal 26 bulan 10 tahun 2016. Selain untuk meluapkan emosi, Muay Thai juga bisa membuat tubuh wanita kelahiran Cirebon. 20 tahun silam ini tetap terjaga, tentunya juga membuat jantungnya lebih sehat. Muay Thai bisa ngurusin badan. Terus kalau yang punya masalah jantung, itu bagus. Karena itu kan kardio, bagus buat bela diri juga. Kalau buat perempuan jauh lebih percaya diri. Karena kita bisa bela diri, sambungnya. Lantaran rajin olahraga muay Thai, hingga kini berat badan irish. Bella tak pernah naik ataupun turun. Hal tersebut jelas membuatnya senang. Berat aku di kisaran 46 sampai 47 saja sih, kata Irish Bella. Irish Bella puas tubuhnya memar karena cedera. Irish Bella tengah asik mengikuti kegiatan olahraga Muay Thai. Selain untuk bisa membela diri, Muay Thai juga bisa membuat tubuhnya jauh lebih sehat. Wanita kelahiran Cirebon, 20 tahun silam ini mengaku seminggu sekali melakukan olahraga tersebut. Kalau sekarang seminggu sekali itu pun di lokasi. Jadi kalau mau olahraga Muay Thai, aku nginep di lokasi dulu. Bangun pagi, olahraga, habis itu mandi langsung syuting, kata Iris Bella. Saat ditemui di kawasan Kebagusan, Jakarta, Rabu, tanggal 26 bulan 10 tahun 2016, menjalani kegiatan Muay Thai tak membuat Irish Abela takut tubuhnya akan memar, malahan Memar yang didapat karena Muay Thai malah membuatnya senang, enggak, takut cedera, sudah biasa, justru senang aja begitu kalau biru-biru, kayaknya puas, sambung mantan kekasih rezeki Aditya ini. Sementara itu, alasan Irish Abella suka dengan Muay Thai lantaran sesuai dengan karakter dirinya yang tomboy. Karena aku kan kecilnya memang tomboy, memang sebenarnya suka olahraga kalau ngejin gitu buat aku standarlah kata irish Bella irish Bella trauma pacaran dengan artis irish Bella pernah menelan pil pahit saat menjalin kisah cinta Seven, six, five, four, three, two, <laughs> <new> <laughs> Itu terjadi setelah jalinan asmara yang dirajut Irish Bella bersama Rizky Aditya Kandas. Rupanya itu membuat Irish Bella trauma dipacari oleh artis. Ia mengaku masih belum mau membuka hati bagi pria yang tengah berusaha mendekati dirinya. Bagaimana ya? Mungkin juga sih trauma dipacari artis, ucap Irish Bella saat ditemui di kawasan epicentrum Walk. Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 27 bulan 4 tahun 2016. Meski begitu, bukan berarti darah kelahiran Cirebon, 23 April 1996 ini menolak untuk kembali punya pacar, tapi ia akan jauh lebih selektif dalam memilih siapa calon kekasih barunya kelak Coba menjalankan dulu, lebih baik memilih yang terbaikan Iris Abela menguraikan Iris Bella juga mengungkapkan kejadian lucu setelah putus dari Rizky Aditya Fans Rizky Aditya membuli dan mencibir Iris Abela karena dianggap sebagai pihak yang salah namun bintang film Virgin ini mengakui kalau banyak penggemar yang menyayangkan putus cinta dari rezeki Aditya. Ya aku sih wajar mereka begitu, karena mereka enggak tahu kan gimana permasalahannya. Aku menghargai apapun perlakuan fans, biar bagaimanapun, mereka juga yang selalu mendukung aku selama ini. Ia ya, mengakhiri.